kalau misalnya ini gaya organi cair berbahan kletong Arti di sini sih mas, lawa, lek lawa, kan, pak ya, keyakinannya ini bisa pak sebenarnya kunci ini pak, lek bahan bahan ini sehingga-sehingga Taman godong nih, godong kerapen suket nih, kue kok gede nih, kan. nasir ini. <laughs> ini ini kan karena kita bicara di muda, muda ini mayoritas paling kok kayak menginu sapi, kue cowok kayak dan menginu nuto nih, menyesuaikan. Kok sih suk awal diwigi Pak Marjono kayak pelatihan yang rayon, konen godong tekan. Kita pakai media godong tekan, kita menyesuaikan, bener nggak? Kok neng gue nih, soal paringan yang paling besok yang paringan kan konon kayak kelen, kaya, sendal kita menggunakan tiga warna ini. Neng si Nuyu, Nuyu, hai kita nunggu nih Nuyu, nggak tau. Fleksibel, saya pengen mengajari petani itu. <tuk> Urasannya <sangel -anger. tuk> ura lama, oh pusingnya neng kita manfaatkan. <tuk> nah, <Neng>, jadi <ng, tuk> kalau kita itu terus, <tuk> apa ya Pak? Urasi itu sama keguguran, bahan kangen, lampunya kita harus panas Terus lek, berak nih kotoran, Iku Awo nyampok gue oleh kotoran Lopora teh. Niku ini nah, niku la. kan lawon itu lagi Kalau ini lek nyapo kok yo harom susu nanti Kurang kok mata ini sih nganggung, <tuk> lawan loh ini. Nonton <noteniku>, itu pak. <tuk> Nanti lihat <like> di <tuk> agama nyambung banyak gong. Nonton sapi <tuk> ya ini <tuk> enek-enek nonton. Iya. Oh, kau mau sampain lingkungan ini gitu? Media kita nganggung-enek-enek itu bog. Sama <tuk> nganggung debok. Sama itu pasar nih pak. Kok online yang gocong, jadi gocong ngomong. Beraneka wis sebanyak contoh, si penting gocong lembut, geng fermentasi sama. Si penting kan kuncinya, biyoni. Ini kok sama? Seperti di sini, kuat nih. Ini namanya. Soalnya kita bicara bukan mengarah kepada, mengarah ke buko, tetapi kan lek petani itu asas manfaatnya. Ditindakannya kan ditindakannya ke tempat Lelah pakai pupuk memang sama dituntut pak N-nya harus sekian, N- N nisbahnya harus sekian, tingkat kekeringannya sekian, asamnya sekian, kan semua diatur oleh negara. Nih lek like, kita bicara organik sebenarnya tidak. Lek like, aku, niku, sing gelem sing pemberani itu adalah orang yang mau mencoba, mau melangkah praktek niku. Malahan naik like, kulo niku, walau tinggi dewe, apa opo mongol, lek like, terus didol pasaran sampai luas yo karena kita ada regulasi, ada undang-undang ngajar nengoteng. Cepat suka Oh iya mas suka mas, ya ben ben kan cuma naik pabrik kan tetap ngitung. kos produksi ini, ini punya Pak lurah kan, ini anu, aku tak ingin mulai timnya Pak Barno kerja cah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 yang Aku 2004 pisanan organik aku, Pak. semprot mati tak mati kedua ketiga lah baru. Ini ya, tapi Terus ini bio. Bio <tuk> <tuk> okay. Garamnya aku lebih dominan <tuk> tak ingin <nilangi> bau. Oh, <tuk> ampun nah, <ini>. nye <tuk> yang lambi no lambi. garam, kapur. Kapur ah, yang paling efektif. Lai orang -orang ini, itu neng gini toko pertanian <tuk> penghilang bau. Dengan aku kok lek kuwi, aku sik ketergantungan ta Pak. Ning lek uyah pada prinsipnya setiap uang, setiap rumah tangga pasti punya garam. Yeah. Patos samong util titik njaluk titik nyolong titik iso ngono Pak. Mun lebih murah. Ha, eh, lebih murah. Iso ono niki kan tes. Nggih. Panas. 3 liter yeah. okay. tolong liter jan. Ning luweh Pak. 3 liter. Tolong liter yo Soalnya kan ora perlu. Lek bekui itu pelatihan ini mau sepatu eh. Yo, yo, yo, yo ngisan senggak po ra mongkok eh mongkok nduk mongkok kang Neng sih, kan arai kan ya nyemprot, murah aja Neng F satu samar tuh lagi ya. ya lagi fermentasi pak. Bukan ragi tapi tidak Lemuhnya lemuhnya Tapi, tapi, Pak Ini ini Pak, ini buatan uleh Ini khusus ya Pak Tapi, jenisnya organik cair ini Sapi, Ini Buatan uleh ini, kalau oh. oh. oh. nah, ya. oh. oh. ya. itu Pak Ini rapi manut sing mengajari aku, jadi tidak pak, karena bahan ini kletong Lalu, ragi. Hasilnya akan maksimal. Ragi tape. media mediane sampeyan katakan ringan-ringan, media buah bosok, anu rasa Itu ragi, Pak. m tambahan no ragi, luwih lu cepat proses. Wong minggu dadi tenan. Iku niku? Iya. Sing kula orang lek ora Sebelah ini niku nggih. Iya Kan standar. 4 kan M4. loh M4 Pernyata, Pernyata, ini memang padat, ini... ini... ini... aplikasi ini sebuah liter, oh. ini. Ini. Ini. Ini. <coughs> Bukan, milon kok milon, kocornya singkatan tidak, singkatan gelas kalau untuk lombok, Pak liter, apa Bukan. Ayu, yunya. Bukan, ini Kan ini kemes jadi. aku direndam sampai dua bulan mah, Anu buatan dua minggu sampun bisa dikatai. Minimal dua, dua minggu. minggu, minimal dua minggu kuapoi ini. Neng umpomol luwe suil, hp, kenapa? dua minggu. Terus kan aku pada kena eh ditutupkan ya? kena